anak-anak kecil yang membuat vlog guys dan dia jalan-jalan ke Malaysia jadi saya aja gede gitu kan belum ke sana ya Allah oke okay, langsung saja guys kita play videonya let's go halo guys Hari ini halo. Malaysia. jadi wow. malaysia ini udah, udah ke, ke udah ikutin video terus ya di oke okay. wow Oke, jadi uh, nama channelnya adalah AA Torik lima ya. belas. Jangan lupa untuk di-support, guys! Like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Wow, keren sih! Bajunya juga keren nih. Wow, wow! Sepatunya adik Torik ini mantap. Belum? Belum Mau makan nasi kandar Oh Nantrin umi ya? Iya makan doang Makan doang ke Malaysia guys, ya Allah Wow Haha <tik> <tik> Budak-budak kan Oke okay. okay sampai di Malaysia jadi di udah bandara Malaysia nih lihat oke okay. kita mau ke hotel lagi hotel ah. AeroTrain train oke, hari ini aku lagi nunggu um, kereta kereta keber ke bandara satu lagi oh lagi, lagi, lagi, dan... Oke okay, berarti lanjut-lanjut kemana ya dia Oke okay. Oh ambil-ambil koper ya Halo guys hari ini aku udah sampai di hotelnya Nih tuh Aku mau mandi dulu habis mandi sehat Comel banget habis sih Besok gua akan jalan-jalan Oke. Okay. Nah, besok lagi. Sampai ketemu. Alright. Lagi tari. Lagi. Mau ke mana? Ke, mau ke Jogging. Mau jogging. Oh, okay. jogging. pagi pagi pakai ini masih banyak orang. Oh. Kita mau apa nih? Kita mau lari. Mau lari Oke. Menyenangkan sekali guys ya. Wow. Oke okay, ini sekarang udah siang mau makan dulu guys. Eh macam-macam pernah teh, kok ini? Yuk. namanya aku Sekandar. Oh, ini tempat restoran yang case in KL juga makan di sini ya guys. Kita juga pernah buat kayaknya di sini. Kalau nggak salah itu ya. Ini nasi kandarnya enak katanya. Aku belum pernah makan juga sih guys, baru kali ini. Oke, okay. kita mau lihat. Oke, ya, aku mau pesan dulu, yuk ikutin ya. Wow Oh my god Ini acar ya Oh bersantan guys Lezat ini Enak banget pasti Oh uh. Ini bikin giler aja. Oh my god. Wow. Wah, nggak direview ya? Kenapa orang di Malaysia pakai jaket balik? Di Indonesia juga ada. Hari ini aku lagi di Taman KLCC. Oke. Spot-spotan di ini kolam um, buat anak-anak. Oke, okay. nah, ada taman -taman -taman itu ini. Tuh. Keren. Itu ada ikan paus. Nah. Oke. Okay. Suasananya enak ini, banget ya. Taman KLCC. Ini ke LCC lo guys foto, di tengah-tengah kota, foto, kota foto, gitu foto, kan bisa ngapain aja main sepeda bener enggak bohong aku guys dah sampai ketemu besok lagi dah oke okay. lompat oka kade cuti guys Oke ini tempat minum tadi tuh oke di asik banget sih Wow menyenangkan guys buat anak-anak ini pasti menyenangkan sekali ya kan ada fasilitas yang seperti ini hahaha <laughs> all right Wow Oh ini kalau eh uh, apa namanya tuh tahun baru Cina ini rame banget di sini kayak kemarin itu ya. <laughs> Oke, okay, es krim turki Halo hey guys, Yo, aku mau ke taman kemarin lagi Karena Aisyah kemarin kasihan banget tidur Nah, sekarang pagi-pagi aja dan nggak terlalu lama okay. dari menuju sana. tuh kaget kaget ay wow keren Iya. Oke, soan Jumat. <tuk> Rupanya wangi banget. Oke. hotelnya Tribeca. Oh, nama hotelnya Tribeca. Mungkin ini di dekat KLCC ya. berarti tariknya perdana ya soalan Jumat di Malaysia. Oke, okay. oh ada kipas-kipasnya ini. Ya? Baru tahu, Soal mobil ada jam setengah dua. Oh, kejap guys, jam setengah dua ternyata ya. Saya kira sama di Indonesia, istilahnya jam setengah dua belas atau jam dua belas baru mulai. Ternyata di sana itu jam setengah dua, guys. Ya Allah, baru tahu. Oke. Okay. Masya Allah masih lowong Jadi sekarang Torik mau naik MRT karena tadi habis pulang Jumatan kita nggak dapat uh, okay. mobil nggak tahu deh tadi taksi gak ada mau ngambil nggak tahu mungkin karena lagi traffic banget ya. Nah, ini kita lewat IKEA MRT-nya. Nanti kita turun ke bawah. Oke. Okay. Kita lagi nungguin Akhirnya wow. <laughs> Kita lagi nungguin Nasi Grab Sudah lama sih. Nah ini mobilnya <laughs> Oke okay. ya Wow Ini yang Vlog Abang Iwan ada juga Macam ini guys Weh lah Ya udah mau pulang. Mau ke bandara. Ya cepat banget ya. Cuman mau makan nasi kandar katanya. Aziz sih. aku udah sampai di bandara nih guys lihat di bandaranya. Wow. Ini agi basement. Oke. Okay. Wow, menyenangkan sekali guys Ya Allah, jadi jadi kebayang gitu Kalau saya nanti ke sana bersama keluarga gitu guys Tapi masa cepet banget kayak gini ya Oh my God Bagaimana tadi tarikin pesawatnya? Eh? panas Enggak. Tau banget. Silau ya. Capek enggak sih? Live lama. Ih, oh, iya. lama kah? Version. Oke. Oke guys, udah selesai ini guys. Halo guys, udah sampai di bantuan -bantuan -bantuan Indonesia. Untuk ya, di like dan di share, dan di subscribe. Oke, okay. oke okay guys, ini channelnya adik Torik tadi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, guys! Kita subscribe dulu, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga agar setiap upload video, adik Torik ini, kita bisa tengok macam tuh guys. Oke, okay. oke okay guys, udah selesai videonya. So, itulah tadi jalan-jalan ke Malaysia, Torik ya. Wow, keren banget sih! Awalnya cuma bilang mau makan nasi kandar aja, habis itu pulang lagi, guys. So ini memang keren banget sih. Ya, mungkin nggak tahu juga. Ini sudah mencicipi ataupun sudah pernah makan nasi kandar, atau mungkin istrinya orang Malaysia, saya juga kurang tahu. Wallahualam ya, dan di sini kita bisa melihat, guys, bagaimana budak-budak, istilahnya anak-anak di sini senang gitu. Ketika ke Malaysia, mereka bisa, istilahnya, ada taman, fasilitas taman, sama halnya di Jakarta juga ada seperti itu, dan... Ya enak aja sih Istilahnya kalau di bandar di tengah kota itu banyak taman-taman uh, yang istilahnya ramah anak gitu kita bisa mengajak anak-anak kita untuk jalan-jalan, untuk istilahnya jogging juga bisa, untuk main juga bisa, so itu sangat-sangat menyenangkan sekali, apalagi istilahnya jalan-jalannya kalau di negara luar, istilahnya di Malaysia ataupun negara-negara lainnya, itu pasti berbeda dengan di Indonesia, berbedanya adalah suasananya, gitu kan orang-orangnya juga pasti berbeda, seperti itu, dan itu sangat bagus untuk perkembangan anak kita, jadi untuk sosial anak kita, kayaknya seperti itu yang saya tangkap So itu saja video kali ini guys Gimana menurut teman-teman sekalian Jangan lupa untuk komen di bawah Dan saya mamin untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe -nya Channel saya dan juga AATORIK15 Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh